cek cek cek Welcome back, cuy. Balik lagi bersama gua, Coyarits ya. Gaming, cuy ya. Oke, kita di sini main Gatepopalingpush, cuy ya. Gua bawa modal cuman 200 kurang lah, cuy ya. Yang belum tahu gua main di mana, gua main di Pop77 sama Asia77, cuy ya. Yang mau daftar silahkan daftar, cuy ya. linknya ada di kolom komentar, cuy, yang gua sematkan ya. Mudah-mudahan sih gua profit lah, cuy ya. Menjauh sih mudah-mudahan gua profit, cuy ya. JP gitu cuy. Gue uh, pulang lah intinya coy ya Langsung kita kocok-kocok aja coy ya Masih nyari gratisan sih, coy. kita nyari gratisan aja coy Kita nyari gratisan aja coy, oke jadi coy kota gue bang Weh makotanya yuk, kota kalau nggak kuning cuy Nah oke cakep kota gue tolong jadiin dulu, mampus lu Mati lu coy Cok masa kali 4 dong coy, anjing anjing Udah 2 setengah itu tombol gue coy Waih, gila Simbol gue, Coo laki-laki 256, cuy Gila, itu mahkota gua ada berapa itu? Ada berapa biji itu? Hahaha Gila, gila, gila, gila Keren sih, Joy Ya, emang 477 77 doang sih yang masih, ya, 77 yang begini, cuy Ya, pokoknya jangan lupa, cok Yang mau daftar kan langsung aja daftar, cuy ya Nah Utama kan pakai rep gue, cok Duit Oke, okay, oke okay. Nah, bolehlah gratisan Oke okay. Weh, keblek gak dapet coy <laughs> Kita pindah ke quick cuy. Wait, aduh gue kira nyangkut lagi cuy <laughs> Gue kira pasti nyangkut lagi gitu Kedua kalinya gitu cok. Ya, nggak tau yang gak coy Keblek, Kelo, aneh mau -an, 10 Woi. Aish, sekitarnya tiga doang bang Sekitarnya tiga doang cok. Oke okay. Nice, kasih cincin gue cuy. Atau meledak, meledak, meledak, co Berang, berang, bawa tongkat, berangkat, anjay Ini gratisannya agak sulit nih ya Gratisannya agak sulit juga, co Jangan ngereme, ini agak sulit Atau ah, ini mah sama aja gua gimana Atau ini mah <tuh> Berapa menit aja gua, gua udah JP 1 juta, anjing Keren juga ya Keren, gue canggih, co Ayo, coba itu Kalau kalian 10 gitu minimal Keren itu cok gede gue itu Hubung kali empat doang Kali empat aja berapa itu 400 eh 800 Nah cakep Birunya coy Birunya kurang anjing Ini agak sulit nih gratisannya itu Tumben dia Tumben ini agak sulit nih Gratisannya agak sulit cok bentar cuy gampang cuy gua kocok kocok kocok dulu cuy nice dikasih dulu cuy hai ungu ekuning kuning gua ga dikasih cuy sulit amat ah, ini gratis ga dapat, dapat, gua keler <guluh> sialan sialan anjing dolan cok, hmm nice cakep bisa yuk wait mau oh, naik atu bang kasih gua konek-konek dulu gitu cowo biar makin jos gitu ler anjay ler wah jam pas gua rame ya elah sekali doang Ais 3 mulu bang skaternya begitu bener lu PA kadang-kadang dan begitu atuh coy kira aku gua dikasih tiga mulu skater ini pola udah sepola polanya cok masih aja belum dapat gue gratisan cok meledak di jalan gue cuy tadi woi nah boleh nice oke okay, cakep oke okay, lumayan-lumayan lumayan coy oke okay, tolong dikasih kuningnya tujuh wah dapat juga kan gratisan akhirnya PA, PA baru dapet lagi gue ini gratisan bisa bener cok di.. di.. bapak ini gue tuh, udah lama bener gak dapat dapet tuh Yo, nah coba dah tolong dah dipecut dah eh pecut, tapi Zeus kurang-kurang lu coba tolong dipecut dulu Zeus Yus mana suaranya Anjay Dem Oke okay, kali 6 lumayan Cok Manis manis manis manis Ayo cuang, di, di, di pecut pecut dulu gitu Cok Oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay. Oh nah Kali 8 gue nyangkut juga dulu Cok Kali 8 gue yang berdua lumayan yuk, Dapat dapat 200 juga yuk nah, Dapat dapat 200 ribu gua gue Nah coba tolong kita dulu yuk Oke kuning gua jadi jam pas yuk Tolongin Hai tolongin dulu atuh jam pasnya cok Saya nggak papa sih nggak papa cuy Masih ada 2 gua cok Nah Ini hmm, biasanya gue ada itu rame cok kuit kali 20 gua nggak connect anjing anjim nah aku ini coba tolong dipecut dulu tolong gak jam pas dulu coy loh satu lagi jam pasnya anjing 200 kurang coy 200 kurang ya lo mudah mudahan dapat lagi nih coy mudah mudahan gratisannya dapat lagi Gua kalau udah profit ini ngapain gue gitu ya ngebayang ngebayangnya lebih baik nyari gratis gitu coy lebih baik nyari gratisan gua. Ayo, nah, nice kuning, woi, gua kira kuningnya jadi cok. <laughs> gua kira kuningnya jangan anjir. Masih aja nggak kuning, gua bener. Nah, kuning, nice merah, ah, empat ribu coba itu, kalau dipecut enak bener itu. Oke, okay. oke, okay, cuy, ya. gua di sini. Gue pamit aja, cuy. Ya, thank you banyak, cuy, yang udah hadir, pokoknya matur terusun. Yang udah menonton juga, pokoknya dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya, cuy. Ya, salam sensasional, cuy.